Jadi, kenapa makin banyak hoax pas pemilu ya? Coba tebak, apa faktor utama yang bikin hoax ada di mana-mana, apalagi saat pemilu? Apakah karena nafsu berkuasa jahat politisinya? Salah. Ini mungkin bisa jadi awal mulanya, tapi kalau kita pintar, mau sejarah apapun calonnya nggak ngeefek. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Apakah kamu algoritma sosmed? Jelas salah. Kalau rakyatnya cerdas. Yang viral, yang banyak likes, pasti calon yang kiawan. Apakah karena buzzer RP? Penjual kebohongan demi uang? Wartawan media makan Bukan Apakah karena aturan hukum yang lemah? Nggak jelas Tetap salah Kalau banyak kiawan di DPR, Pasti hukumnya bagus Berarti, apa karena literasi kita yang kurang? Hampir benar hmm. nih Eh, apakah karena ada kita pasti asing? Lah, <lacht> kalau oh. ini cuma bisa jadi pemicu juga itu cukup banyak juga sih nah, jadi jawaban yang paling pas itu adalah misinformasi gegara kita tidak cerdas kita jadi salah informasi informasi salah menyebar kebohongan makin liar susah membedakan mana palsu mana yang asli akhirnya yang salah dibenarkan yang benar malah disalah ya Artinya, pendidikan dan kesadaran media sangat penting bagi masyarakat, supaya regulasi dan integritas pemilu bisa mencegah integrasi asing yang bisa menambah Oops.